keras, temperamental, arogan, brilian, legendaris kata-kata tersebut belum cukup untuk menggambarkan betapa menariknya seorang Zlatan Ibrahimovic wajah beringas, postur jangkung dengan balutan tato yang memenuhi tubuhnya ditambah sikap arogan dan berapi-api di dalam lapangan mungkin cukup untuk memberikan julukan bad boy bagi seorang Zlatan. Namun selalu ada sebab dibalik akibat. Dan kali ini kita akan mencoba mengupas bagaimana perjalanan seorang Zlatan Ibrahimovic hingga ia menjadi the one and only Zlatan dengan magic bertajuk Ibra Kadabra. Zlatan Ibrahimovic Lahir pada 3 Oktober 1981 di Malmo, Swedia. Lahir dari ibu bernama Jurka Gravich dan ayah bernama Sevik Ibrahimovic. Sang ibu merupakan imigran dari Kroasia, sedangkan sang ayah berasal dari Bosnia. Pasangan ini merupakan pasangan beragama, yang mana ayah Ibra merupakan seorang muslim, sedangkan ibunya beragama katolik. Tidak seperti kebanyakan anak lain, masa kecil Ibra cenderung tidak bahagia. Pertengkaran antara ayah dan ibunya yang terjadi terus-menerus membuat ia menjadi korban. Ia menjadi anak yang kurang terurus dan tidak cukup mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Puncaknya terjadi saat Zlatan kecil baru berusia 2 tahun. Ia menyaksikan kenyataan pahit bahwa orang tuanya harus bercerai. Dikarenakan hak asuh diberikan kepada ibunya, Zlatan pun tinggal bersama ibunya. Hal tersebut tidak membuat kehidupan Zlatan menjadi lebih baik. Titik ini justru menjadi titik awal kehidupan masa kecil Zlatan yang tidak bahagia. Zlatan sendiri mengakui jika tinggal bersama ibunya dan menyaksikan ayah tiri masuk ke kehidupannya merupakan pengalaman yang menyakitkan. Terpisah dari ayah yang ia cintai, membuat Zlatan menderita hingga mengalami penurunan berat badan yang ekstrim karena hilangnya otot lemak subkutan di seluruh tubuhnya. Butuh waktunya cukup lama untuk membuat Zlatan beradaptasi dengan keluarga barunya. Pemulihan total baru terjadi setelah akhirnya, Zlatan diizinkan untuk kembali menjalin komunikasi dengan ayahnya. Bahkan ia mengingat betul suatu momen ketika ayahnya membelikan Zlatan tempat tidur dari IKEA, namun sang ayah tidak mampu membayar biaya pengiriman. Saat itu ayah Zlatan masih belum bisa menghapus semua ingatannya tentang konflik Bosnia dan Serbia Hal itu juga menghantui diri Zlatan sebagai anak yang terlahir dari pasangan imigran Yang membuat Zlatan mengalami banyak penolakan Tidak ada yang mau bertanya kepada saya bagaimana hari saya Seolah anak yang terbuang Zlatan hanya bisa sedikit menghapus rasa kesepian yang menggerogotinya Dengan cara bergaul bersama komunitas imigran yang cenderung dekat dengan kejahatan. Pergaulannya tersebut menumbuhkan perilaku egois, sombong, dan temperamen tinggi. Ia tumbuh menjadi seorang petitif dengan spesialisasi mencuri sepeda dan permen dari toko. Dari sana pula tato yang menghiasi permukaan tubuhnya mulai bermunculan. Bagi Zlatan saat itu, jalanan Rosengard merupakan sebuah surga baginya, bahkan Hingga saat ini dia masih mengatakan kalau ia lebih betah tinggal di lingkungan berbahaya tersebut dibanding tinggal di hotel-hotel mewah dan mahal. Namun dibalik semua itu, Zlatan mengakui bahwa sepak bola telah menyelamatkannya dari kehidupan lama yang tidak bahagia. Sepak bola telah menyelamatkanku, jadi pesan saya kepada kalian yang tidak memiliki siapapun atau merasa berbeda atau kurang beruntung jika kalian percaya pada diri sendiri, kalian juga akan berhasil. Selalu ada kemungkinan. Semuanya terserah padamu. Perkenalan awal Zlatan dengan sepak bola terjadi ketika ia menerima sepasang sepatu bola pada usia 6 tahun. Dia belajar sendiri bermain bola di lapangan kecil berdebu di dekat rumah ibunya. Lalu, ia bermain bola bersama teman-temannya di daerah jalanan Rostengardt. Singkat cerita, Zlatan bergabung dengan klub lokal Malmo FF Namun di Akademi pun, Zlatan sempat mendapat penolakan Bahkan suatu hari, orang tua dari rekan Zlatan di Akademi Mengajukan petisi agar Zlatan dikeluarkan dari Akademi Karena telah menanduk anaknya Namun dengan segala kontroversi dan bakatnya Akhirnya Zlatan dapat menembus skuad utama Malmo Di usianya yang ke-18 pada tahun 1999 dari klub ini, Zlatan Ibrahimovic terlahir sebagai pemain sepak bola yang ambisius dan tendensius mengejar segala sesuatu yang prestisius untuk dianggap jenius. Hal tersebut dikisahkan langsung oleh sahabatnya di Malmo FF, Tony Flyger. Sejak dulu, Zlatan selalu ingin menjadi lebih baik dari saya, baik dalam permainan sepak bola, playstation, dan wanita. Nama Zlatan semakin dikenal dunia, ketika ia memperkuat ayak Amsterdam pada periode 2001 hingga 2004. Di sana juga ia mulai mendapatkan julukan Ibra Kadabra, yang terinspirasi dari kata Abra Kadabra dalam sulap. Hal itu karena saking banyaknya gol-gol ajaib yang dia cetak. Namun di ayak, Zlatan kembali mendapat tindakan yang akhirnya memicu amarah dan arogansinya. Ahmad Hossam Hussein Abdul Hamid Wafsi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mido yang sebelumnya merupakan bomber utama Ayak, tidak mampu menahan emosinya hingga akhirnya melemparkan sebelah gunting ke arah Ibra di ruang ganti. Mido sendiri memang tampak tidak senang dengan kehadiran Ibra di skuad Ayak yang menggeser posisinya sebagai penyerang utama. Kejadian pelemparan gunting tersebut terjadi pas pertandingan Ayak melawan rival abadi mereka VSV Eindhoven pada tahun 2003. Dan setelah kulit panjang babak kedua dibunyikan, Mido langsung menghampiri Zlatan dan menyebutnya si brengsek yang menyedihkan. Namun seperti biasa, Zlatan menanggapi dengan gaya khasnya. Saya menjawab dengan mengatakan, jika ada yang brengsek, maka itu adalah dia. Mido mengambil gunting dan melemparkannya ke saya. Benar-benar gila. Gunting itu melesat melewati kepalaku, lalu memetur dinding beton dan membuat retakan. Seakan membangkitkan masa lalunya yang kelam Zlatan merasa bahwa ia diperlakukan dengan buruk Saya seperti domba hitam yang memiliki wajah berbeda Dan saya bukanlah orang yang berabut pirang Mereka menulis berita buruk tentang saya Dan saya tidak peduli Dan bahkan itu semua membuat saya semakin kuat Zlatan meninggalkan Ayak untuk hijrah ke Juventus Setelah perseteruannya dengan Van der Part memanas Ia dituduh dengan sengaja mencederai Van der Part, Kala membela negaranya, Swedia melawan Belanda di ajang internasional. Jika kamu menuduh saya lagi, saya akan mematahkan kakimu," ungkap Ibra dalam bukunya *Ayam Zlatan*. Karir jelatan Ibrahimovic di Juventus hanya bertahan sekitar dua musim. Ia meninggalkan Juve setelah klub Zebra Turin tersebut terjerat skandal Kalsiopoli dan harus bermain di Serie B. Yang paling mengejutkan, Ibra menyeberang langsung ke kebu musuh pebuyutan sekaligus lawan Juve di Calciopoli, yaitu Internazionale. Selanjutnya, Ibra kerap berpindah-pindah klub mulai dari Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, hingga LA Galaxy. Tapi, dimanapun Ibra bermain, ia akan selalu menjadi sosok ikonik meskipun penuh dengan kontroversi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya kadang di luar nalar manusia biasa. Terutama saat ia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan meskipun itu hanya lalulucon sarkastik Oh orang-orang <tuh> akan selalu mengenangnya sebagai the one and only Ibra kadabra seperti yang ia katakan aku datang sebagai raja dan pergi sebagai legenda <tuh>